Nabi kata apabila kalian mendengar Al-Mahdi sedang dibaya'ah Pergilah mendapatkan bay'ah beliau Walau habwan ala salji Walaupun terpaksa merangkak Nabi kata di dalam, di atas salji Nabi kata akan keluar tentera terbaik di atas muka bumi Allah Minal Madinah Dan ketika itu Fustatul Muslimin Ketika terjadinya perang Al-Malhamatul Kubra kubu perbentengan terakhir umat Islam yang paling ampuh adalah di satu tempat Nabi kata yuqalulaha al-ghutah nama tempat itu adalah ghutah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 Allahu Akbar. Ya, kebanyakan di sana juga beragama muslim ya, guys ya. Allah, mari kita kirimkan Fatihah kepada mereka semua yang syahid, yang istilahnya terkorban ya. Ala hadiniya wa bikulin ya salihah al-fatihahah wudhu bilahi amin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 akbar ya musibah demi musibah pasti akan terjadi dan ada juga istilahnya yang ngirim ke Instagram saya kalau nggak salah ya ada tanda-tanda sebelum kejadian itu ya guys ya Allahu akbar jadi kadang kita tidak sadar dengan tanda-tanda yang Allah berikan ya mungkin awan lah mungkin istilahnya suara-suara lah mungkin juga apa yang mungkin kita kayak dulu istilahnya banyak ikan-ikan padahal Gak ada apa-apa tapi ikan itu pada kepermukaan seperti itu ada juga ada juga istilahnya paus ataupun ikan besar itu terdampar Nah itu salah satu tanda juga ya yang penting kita istilahnya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga walaupun kita mati tetap dalam keadaan iman dan Islam antum muslimun jadi kita Mati tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memeluk agama Islam. Maka insya Allah kita akan selamat. Oke okay guys, di sini kita akan mereaksi sebuah video dari channel Tajukir Ustadz. Ya. Ustadz Wadi Anwar, siapa yang terpilih menjadi tentara elit Imam Mahdi? Allahu akbar. Berkenaan dengan Imam Mahdi banyak sekali, istilahnya di sosial media yang mengaku-ngaku juga. Wah, saya Imam Mahdi, wah di dan lain sebagainya. Allahu akbar. Di akhir zaman seperti ini memang banyak ya istilahnya orang-orang yang sudah mulai ya mulai pengen viral tapi ya gimana dengan cara yang tidak baik Oke langsung saja guys kita play videonya dan kita tonton mengaji bersama Ustadz Wadi Anwar ya siapkan istilahnya catatan atau bisa dikatakan juga, mari kita ambil pelajaran yang sangat penting ini Daripada ceramahnya Ustadz Wadi Anwar Let's go, kita play videonya Jangan lupa guys, subscribe ya, tazukirah Ustaz Support terus Kita, saya, kita semua dengar Fadilat syuhada orang mati syahid ah, Allahu ya Allah Allahu Akbar tuan, -tuan ke semua para syuhada Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah syahadat hari ini. Aha. Apabila mereka mati syahid, maka mereka telah pun berlegar-legar di dalam syurga Allah Subhanahu Wataala. Tetapi di dalam perut ataupun dengan rupa seekor burung hijau. Hadis sahih ni, hadis ni. Orang yang mati biasa, orang soleh mati biasa ataupun orang fasik apa semua semua sekarang berada di alam barzakh. Kecuali syuhada, mereka telah pun berada. Kata Rasulullah dengan rupa seekor burung hijau, mereka terbang ke mana sahaja yang mereka nak di dalam syurga Allah. Duduklah syurga dah. Allahu Rabbi, nikmatish hikmah. Semua manusia termasuk Nabi dan Rasul Merasakan Sakaratul Maut Termasuk Rasulullah Termasuk Rasulullah Merasakan sedikit Sakaratul Maut Kecuali satu kumpulan Yang apabila mereka mati Sedikit pun mereka tak rasa Sakaratul Maut Kumpulan ini adalah Syuhada ha, Tak payah baharlah tu, tu tajuk kelebihan syuhada sejap 30 minit. Buat mai pula cerita syuhada-syuhada yang menarik. Tuan, Tuan buat kuliah tu cerita para syuhada daripada tabiin, syuhada sahabat yang hebat-hebat ni. Subhanallah. Tuan, Tuan bila dengar cerita syuhada ni, adakah kita putus harapan untuk menjadi syahid? Tidak. Allah. Walaupun hari ni sudah mencecah 2017 setiap umat Nabi Muhammad yang bernafas sampai malam ni Masih punya harapan yang tinggi Untuk bersama-sama dengan kumpulan syuhada insya Allah. Insya Allah. Allah. Ambil mana tuan-tuan? Saya sebut ni ambil daripada mana? Ni Al-Malhamatul Kubra Yang disebut oleh Rasulullah Masih belum berlaku Nabi kata apabila kalian mendengar Al-Mahdi sedang dibayar Pergilah mendapatkan bai'ah beliau. Walau habwan 'ala salji walaupun terpaksa merangkak nabi kata di dalam di atas salji. Pi nabi kata pergi. Peluang untuk syahid masih Aja. masih ada. Bila wallahu a'lam. Cuma kena tahu, kita kena tahu siapa dia Imam Mahdi apa semua ni kan? Zaman ni zaman sihir, zaman sebagainya Sebelumnya dia pakai jubah putih, serban apa semua Bawa tasbih 10 meter apa Duk terbang main ni, duk main terbang kot ni Dia kata saya lah Mahdi Kita pun tengok, ai kalau tak Mahdi tak boleh terbang ni Pakat bay'ah dia Maka kena tahu kriteria dia Nabi sebut jelas ada berapa-apa kriteria tu Bukan malam ni kita akan bincang Tuan-tuan sekalian Habis Imam Mahdi berperang, kata Rasulullah ketika itu, ketika Rom keluar dengan tenteranya yang ramai, hanya para mujahidin yang benar-benar ikhlas, yang ini, ini, ini susah ini, Rabbi. Ha, ini Allah Rabbi, ini cukup susah. Tuan-tuan, bila dengar Imam Mahdi, ramai tak yang semangat Nabi? Ramai. Semangat. Hak semangat dengan ilmu ada Hak semangat pasal kawan ada Hak semangat pasal iman ada Maka kata Rasulullah Dalam pertempuran sengit yang pertama tuan, -tuan pertempuran Al-Malhamatul Kubra Al-Mageddon yang orang Yahudi buat ni Film Hak Lepas buat tu Pertempuran ini Pusingan pertama Satu per Daripada tentera Islam Lari Pasal apa lari hak tu pi semangat kawan. Dia bukan pi atas semangat ilmu yang dia ada dan dia bukan pi atas semangat kefahaman Islam dan juga iman yang dia ada. Ini bahaya Allah. Tapi dia pi. Pi dan sampai. Pergi bai'ah, sampai masuk perang 1/3 per pusingan pertama. Patah balik berundur. Nabi kata, Allah tidak akan mengampunkan hak satu per tiga ni. Takut. Dia melemahkan semangat hak dua per yang ada tadi. Satu per tiga berundur tuan-tuan. Kalau satu ribu, tiga puluh ribu berundur. Balik. Balik bukan habis senjata. Balik sebab lemah semangat. Ni, dalam perang ni. Allah. Kemudian kata Nabi, akan menyertai peperangan ketika itu. Ini Syam Saya sebut Syam ni. Tentera terbaik umat Islam di atas muka bumi Allah. Minal Madinah. Dalam hadis panjang tadi. Nabi kata akan keluar tentera terbaik di atas muka bumi Allah. Minal Madinah. Daripada satu satu bandar. Kesemua ulama hadis sebut, Madinah yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukanlah Madinah Munawara. Madinah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang ni tak tak khilaf lah. Madinah yang disebutkan oleh Rasulullah ialah, Syam. Tuan-tuan, Pusat Penempatan Tentera Islam Imam Mahdi di Syam dan tentera terbaik Imam Mahdi, tentera elit Imam Mahdi juga daripada, Asha, sebab tu tuan tuan tengok pada hari ini uh, sampai ke hari ni walaupun serangan uh, ni ada serangan lain dulu. TBK 2277 minta alih, uh, halang laluan uh, ada ada pergerakan yang terhalang di luar, uh, minta alih TBK 2277 Heria menghalang laluan. <tuh> Apa dia kata saya? Ha? Serangan, serangan? Oh, saya, orang Saya om tak tahu serangan apa <laughs> Apa dia tadi tajuk apa Eklan lupa Apa tada tada tada tadi ni Allahumma sallallahu wa sallam Apa tadi Haa ah, serangan tadi Akan dianggotai Nabi sebut tentera elit Daripada Syam Daripada Syam juga Imam Mahdi Akan pusatkan pemerintahan dia Kumpul tentera apa semua Di Syam ini, Yang ni sejarah Syam ni yang, yang akan jadi satu hari nanti Kemudian kata Nabi Tentera-tentera yang paling kuat Juga akan datang daripada Syam Dan ketika itu Fustatul Muslimin Ketika terjadinya perang Al-Malhamatul Kubra Kubu perbentengan terakhir umat Islam yang paling ampuh adalah di satu tempat Nabi kata yuqalulaha al-ghutah Nabi sebut nama tempat nama tempat itu adalah Ghutah Ghutah ni di mana-mana tuan? di Damsyik juga benteng pertahanan terakhir yang paling ampuh umat Islam dalam peperangan al-malhamah kubra Nabi kata akan berlaku di al-ghutah di situ umat Islam akan ber berbinting. Rota ni saya pernah sampai Sebab saya ada keluarga angkat di sana Dia di Rif Dimash Dia pinggir kota Dimash Kalau tuan-tuan boleh ziarah lagi Syam seronok lah, boleh pergi tempat-tempat ni lah Tak boleh lah no? Saya ada keluarga angkat di sana Di, di, di Jarba, Rota Gharbiya Kalau tak silap saya Saya selalu pergi tidur Di sana pi Padang Pasya Dia tengok kawasan dan sebagainya Nah. Jadi Nabi sebut di situ. Dan kata Nabi khairu manazilil muslimina yauma yauma idzin. Di situ adalah penempatan terbaik untuk umat Islam pada zaman itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai guys pembahasan ataupun kulas singkat daripada Ustaz Wadi Anwar siapa tentara yang terpilih menjadi tentara Imam Mahdi. Tapi yang terpenting di sini adalah kuatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar bahwasannya meskipun merangkak ya di salju seperti itu maka raihlah ya, minta dibayangat oleh Imam Imam Mahdi Allah Akbar. Gak ngerti gimana ya guys ya kalau kita membahas tentang hal-hal yang Allahu Akbar tanda-tanda kiamat nanti tidak bisa terbayangkan dan tidak boleh dibayangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mulai daripada sekarang ini perbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ya, mengharap rida Allah Subhanahu wa mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Tugas kita adalah di muka bumi ini, ya kan? Wahai kalak tul jin nawaitin sa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi mau dimanapun, kapanpun ya kita tinggal di mana, maka tetaplah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Dan zikirah Saya Pemiru Ududri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. came to the game. And I changed it to play. How I like rearrange.